Oke okay, baik, sahabat semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehat semuanya Dimanapun sahabat berada Saat ini di seluruh wilayah Indonesia Mulai dari Sabang sampai Merauke Kita tahu Jawa Bali saat ini masih PPKM level 4 Yang tertinggi itu berapa ya Saya nggak tahu ya Mohon di Saya ini diajari begini-begini Saya agak sedikit gaptek Atau kadang-kadang miss information Level 4 itu tertinggi atau terendah Saya kurang tahu, tetapi yang jelas level 4 itu mall belum dibuka Kalau nggak salah dan masih seperti sama seperti yang Selama 2 minggu atau 3 minggu terakhir kita mendapatkan di Jawa Bali Jadi sahabat semua kita tahu PPKM level 4 ini akan sampai tanggal 2 Agustus Dan Hari ini uh, informasinya Uh, yang terpapar sampai 45.000 naik lagi kemarin 28.000-an sekarang balik lagi ke 45.000-an yang terpapar dan ini sungguh sangat berat Kalau hal ini terjadi ini feeling saya aja ya feeling saya sekali lagi ini bukan uh, sesuatu analisa atau dari data Feeling saya kalau sampai tanggal 2 Agustus tidak juga turun masih 30.000 sampai 40.000 uh, yang terpapar maka Tujuannya, sahabat semuanya kita belum berbicara yang lain dulu. Kita biar memahami kondisi saat ini. Jadi, niat pemerintah mengadakan PPKM yang saya sampai sekarang lupa artinya apa gitu. Mohon maaf, ngapunten pisang punten Jadi, yang jelas adalah kita waktu awal-awal uh, Juli itu kita terpapar 30000 40000 50000 Kemudian, pemerintah berharap kalau itu turun sampai di bawah Rp10.000 yang terpapar per hari maka itu adalah masa PPKM dilepas dan kita kembali e, berkehidupan sosial seperti biasa normal gitu ya. Dan ternyata setelah e, kemarin PPKM itu gagal membawa ke angka 10 ribu, kemudian diperpanjang lagi dan sekarang diperpanjang lagi setelah sampai tanggal 25-26 diperpanjang lagi, sekarang diperpanjang lagi sampai 2 Agustus. Nah, Uh, yang diharapkan adalah dengan PPKM itu adalah pergerakan manusia, uh, human movement adalah di bawah 50 Tapi kalau bisa 70 tapi tapi daya faktanya hanya 15 alias yang 80-an persen masih bergerak seperti biasa, karena itu tidak ada perubahan yang signifikan, walaupun cukup ketat di sana-sini me me membatasi, tetapi agaknya perut lapar dan uh, kebingungan akan rekening di bank dan kantong menipis itu membuat logika beberapa sahabat kita yang 80 ini nggak bisa diam gitu ya sangat bisa dimengerti dan pemerintah berat sekali kalau masih 15 yang berada di rumah kemudian dicoba perpanjang lagi dan faktanya hanya 20 yang berada di rumah alias yang 80 masih keluyuran, keluar Walaupun uh, uh, Makanan, bisnis Sudah tidak Banyak dibuka lagi Dan Masukan dari beberapa teman yang Dulu pada saat di rumah dia uh, Pakai Gojek Pakai GoFood Pakai uh, pesan-pesanan uh, Online, food online Ternyata rekening bulanannya meledak Tidak bisa juga dia belanja Tiap hari pakai Uh, uh, apa namanya uh, food online dan ini membuat mereka mengurangi belanja online dan yang terjadi adalah banyak pengusaha yang pivot dari manual pindah ke digital juga tidak dapat penjualan yang baik akhirnya banyak orang sekarang masak makanan di rumah jadi pebisnis yang tadinya pivot sebentar ternyata tidak survive juga itu adalah fakta-fakta yang terjadi jadi saya rangkum ya saya rangkum bahwa yang diharapkan adalah 50% orang berada di rumah Faktanya hanya 15% Sampai dua kali perpanjangan PPKM Tidak turun juga sampai di bawah sepuluh ribu Masih puluh ribu, ribu Yang terpapar per hari lima ribu uh, hari ini Dan kalau begini terus sampai tanggal 2 Agustus Maka Kemungkinan besar PPKM ini akan diperpanjang Baik itu di level 4 atau level 3 Campehnya mungkin pedesannya agak berkurang Tetapi kita harus melihat fakta sebentar lagi 17 Agustus gitu ya. Di sini masyarakat bergerak lagi. Jadi kalau itu bergerak lagi masyarakat bergerak lagi itu tidak pernah turun-turun di bawah 10.000 ribu. Dan e, berita buruknya PPKM akan berkepanjangan. Jadi saya pikir e, e, e, masalah pemaparan COVID dengan PPKM ini terbukti tidak efektif gitu ya. Nah mungkin kalau di setiap rumah. Dikasih duit eh, 5 juta per 2 minggu Yang di daerah terpapar PPKM per kepala keluarga Mungkin mereka semua akan memilih diam Karena kalau mereka keluar mereka didenda 5 juta gitu ya Kalau di dalam rumah dikasih 5 juta Jadi kalau keluar rumah di, di, di charge 5 juta Mungkin orang Indonesia tuh memang mungkin Jangan-jangan gak bisa dipanis atau gak bisa dihukum yang orang Indonesia tuh cocoknya adalah diberi hadiah atau diberi insentif Jadi ya kepada kepala negara, pejabat saat ini Ya pakai alternatif kedua, jangan dilarang Kasih aja sudah, duit, kasih vitamin gitu ya Udah lepas aja jangan-jangan ini pakai herd immunity mungkin ya Karuan aja Jadi eh, ya vaksin diteruskan, vitamin dikasih setiap rumah, duit dikasih lima Juta sebulan gitu ya Mungkin mereka akan akan manut sama, sama pemerintah uh, Dan gagasan-gagasan ini tadi Oke okay. Kemudian saya juga ingin mengabarkan bahwa Kita mempromosikan Yang namanya kibarkan bendera putih Jika Anda atau sahabat semua Punya masalah keuangan Masalah kesehatan Dan tugas sahabat semua adalah Menurunkan bendera putih itu dengan menolong mereka Jadi bendera putih itu adalah tanda bukan menyerah, bukan kalah. Itu adalah tanda Anda butuh pertolongan, gitu ya. Kita bingung kalau bendera kuning nanti di sebagian wilayah dibilang kematian, tapi di daerah Makassar putih malah dibilang kematian. Tapi ini bukan itu masalahnya. Kita hanya ingin memberi signal dari sesama untuk sesama bahwa kalau ada bendera putih naik, tanya dia, tolong dia, gitu ya. Tetapi saat ini pemerintah dan eh, partai yang mendukung pemerintah agak agak sensi gitu ya. Dianggap gerakan bendera putih ini adalah gerakan politik Yang menganggap kalau itu banyak bendera putihnya Dianggap pemerintah ini tidak perform Dan bendera putih ini gerakannya dicoba diganti dengan Memasang bendera merah putih Yaitu pejuang melawan covid Ini yang saya sedikit heran Kok sensitif banget sih ya Pada saat orang atas nama kemanusiaan bergerak Dicap mau berpolitik gitu ya Enggak lah kali ini nih politik nomor lima kali, nomor satu adalah humanitarian atau keselamatan sesama anak bangsa. Kalau pemerintah nggak bisa bantu, kita coba bantu dengan berkontribusi menurunkan bendera putih. Jadi bendera putih sekali lagi bukan gerakan politik, dan kalau Anda wahai pejabat sekarang memutuskan untuk memasang bendera merah putih sebagai bentuk eh, perjuangan terhadap covid kita dukung juga gitu ya Bendera Merah Putih kita naikkan Tapi kalau teman kita lapar kodenya apa Kalau ditaitnya Bendera Merah Putih kan perjuangan gitu ya Nah tapi terlalu politik Saya lagi ini bukan politik Nggak ada niat untuk uh, kami kita-kita yang mempromosikan Bendera Putih ini Sebagai gerakan politik Gerakan Bendera Putih adalah gerakan sosial Tidak ada niatan untuk berpolitik Anda aja yang menjabat Tahun 2024 Anda juga selesai semua jabatannya ya dan saya titip ya tolong utangnya jangan banyak-banyak Karena kami repot bayarin utang Anda gitu ya Sekali lagi kami nggak akan cawe-cawe kok sama Anda ya Tapi pasti kami suruh bayar gitu ya Dan Anda ya mbok jangan nambah lagi utangnya gitu ya Berat loh eh, hampir 6.500 triliun utangnya saat ini Dan pilihannya ibu itu juga masih ngutang lagi Nambah 500 triliun lagi Itu kalau Hampir berapa ya kalau nanti di akhir masa jabatan hampir 10.000 triliun itu kalau bunganya lima persen setahun itu 500 miliar hanya lima triliun hanya untuk bayar bunganya? Kasihan Pak kita-kita nih Pak, new mind ini Pak, nyaurin utang gitu ya. Anda dapat nama sama uh, pestanya kita yang piring piring Pak, ya kasihan dikit lah, kasihan dikit buat anak-anak new mind yang nanti berkuasa ini apa ya? Pak, ya. Uh, jadi, wahai pejabat, sekarang Anda boleh lakukan apapun. Tolong jangan nambah utang gitu ya. Pusing kita nanti membayarnya, anak cucu kita membayarnya. Dan, tapi tenang, kalau new Main berkuasa, Anda nggak, di, nggak diganggu kok. Nggak ada masalah legal, nggak masalah buzzer menyerang Anda. ndaklah, lah, Anda aja yang pakai buzzer itu untuk membunuh karakter orang-orang yang tidak setuju. Silahkan Anda aja. Kita tidak akan balas. Itu bedanya. Kita akan mikul, dur, mendem, jeruk Kita mendem rasa kita. Uh, uh, uh, kita akan kelarkan ini. Tidak ada dendam diantara kita. Bahkan anda ngutang monggo, monggo, monggo. Tapi jangan banyak banyak. Karena kita akan nyawur Tenang ya. Saya nggak yakin anda bisa nyaur atau membayar utang tersebut. Tapi new main bisa. Jadi sekali lagi uh, pesan kepada pejabat. Anda masih punya 3 tahun. Bendera putih bukan uh, gerakan politik. Bendera merah putih anda adalah gerakan politik. Anda mau berjuang melawan covid. Kita juga berjuang melawan covid. Kita mau membantu sama. Itu adalah gerakan kita. Anda nggak dukung, nggak popo. Anda e, mau menjalankan tiga tahun lagi, monggo, silahkan, kami nggak cawe-cawe, tapi pesan satu aja, jangan nambah ngutang, ya, gitu, karena repot kalau ngutang e, e, diperpanjang, karena pasti kami yang nyaur kami yang e, ini, Anda sekarang silahkan, terus kedua, Anda boleh menggunakan buzzer, silahkan membunuh siapapun yang Anda mau, mau oposisi, Anda mau eksekusi dengan buzzer Anda, silahkan, silahkan, tapi nanti, jangan harap kami nggak akan gabung dengan oposisi kami juga nggak akan gabung dengan itu kami anggap semuanya old main ya mau oposisi mau incumbent kami anggap kami anggap semuanya old main ya sekali lagi kami ulangi new main itu menganggap oposisi saat ini dan incumbent itu adalah old main kenapa kami bilang oposisi itu adalah uh, old main karena sampai sekarang oposisi itu tidak juga memberikan solusi kepada pemerintah dan kedua pemerintah saat ini bengap-bengap berjuang lundang-lundung sendirian Keberatan ditolong, disaranin, gak denger, yo wis, kita cuma bisa ngasih saran, ngasih saran. Kita gak pernah ngeritik loh, ngeriting kasih saran, atau ngasih saran sekalian. Anda gak pakai silakan, nanti kita pakai gitu ya. Jadi sekali lagi, uh, new mind itu bukan oposisi, new mind itu bukan incumbent. New mind adalah NKRI, garis lucu, dah gitu ya. Jadi, pesan kami sekali lagi uh, kepada pejabat, jangan pernah ngutang gedean karena kasihan. Tapi kalau Anda bisanya ngutang Ya monggo yang penting hidup ini NKRI masih tetap nyambung Tapi kita akan semangat terus melunasi utang Anda Satu, yang kedua adalah kita tidak akan cawe-cawe Kita nanti tidak akan punya buzzer Gitu ya Kita akan menggunakan semuanya baik Semuanya terbuka Semuanya pakai tepo seliro Kalaupun saya nggak ngerti ya Saya mungkin nanti atau teman-teman akan mengsoan kepada senior senior itu Gitu ya, hey, gimana ngurusnya waktu itu Tapi yang nyumain tetap kita akan humble, rendah hati dan tidak punya dendam ya itu kita berita yang uh, di awal uh, dialog uh, malam ini di malam Selasa di tanggal 27 Juli di mana saat ini Santara alhamdulillah uh, baru berusia tiga tahun dan kami menyatakan uh, uh, masih perjuangan masih panjang untuk menolong UKM akar rumput kami baru saja menyalurkan total tiga tahun itu tidak sampai dua 200 miliar Kami membutuhkan UKM-UKM yang masih membutuhkan dana Karena sekali lagi kami melihat bahwa UKM lah uh, uh, Bisnis yang survive di masa krisis Yang tetap eksis di masa krisis adalah UKM terbukti tahun 98 UKM yang survive Tahun 2008 sewaktu subprime mortgage menimpa dunia, UKM-nya survive. Dan tahun ini, tahun COVID, tahun pandemi, eh, itu pun UKM yang bisa survive. Dan kita tahu UKM saat ini dianaktirikan oleh old mind, karena kita tidak bisa minjam eh, kredit, kredit dibatasi, hanya daerah-daerah tertentu eh, harus punya jaminan dan lain sebagainya. Kalau sahabat punya masalah keuangan dan perlu pendanaan Anda mau scale up Anda mau meningkatkan penjualan, mau menambah cabang apapun itu Yuk UKM datang Kami Anda mendaftar hari ini 10.000 UKM pun Santara bisa menelan dan membantu itu semua Kami akan gulung komeng kerja keras seperti pemerintah saat ini uh, apa Membantu rakyatnya Kita membantu sisi UKMnya saja kami siap dan kami tadi rapat semua di keluarga besar Santara untuk mulai hari ini, tanggal 27 Juli 2021, 3 tahun usia Santara. Kami siap tidak tidur siang malam membagi jam kerja untuk membantu teman-teman agar UKM-nya bisa uh, sukses, eksis di tengah krisis dengan pendanaan. Yang kedua adalah kita tahu teman-teman investor, teman-teman yang mempunyai portfolio keuangan, kami sangat menyarankan Anda saat ini mungkin uh, punya tabungan, deposito, punya mencari tempat investasi. Anda tidak perlu investasi besar yang beresiko seperti misalnya di dunia properti Anda harus beli tanah dulu, seperti di usaha-usaha yang lainnya, e, sementara uang atau modal Anda terbatas, katakanlah e, kecil, di bawah 10 juta, di bawah 20 juta, gitu ya, di mana investasi yang lain besar-besar, urun dana adalah kita bersama-sama bergandengan tangan membantu UKM. Jadi, underlying uang kita adalah UKM, dunia nyata, dunia real. Jadi, kalau Anda punya 10 juta, 2 juta, 1 juta, berapapun itu, kalau di deposito nggak ada artinya, ditaruh di ATM atau habis gitu ya ditaruh di bini apalagi gitu nah cobalah portfolio anda keuangan anda mulai dibagi-bagi jadi misalnya uh, letakkan sedikit di UKM UKM Santara anda bisa pilih sebentar lagi listing-listing di Santara itu akan bertaburan pilih anda pilih sendiri di dalam investasi Santara hanya penghulu. Santara tidak membuat, uh, menyarankan ini yang baik, ini yang buruk. Anda sebagai investor lah yang berhak memilih pasangan Anda. Kalau Anda adalah cowok, investor, maka UKM adalah ceweknya gitu ya. Cari yang cantik, yang pinter, yang terus belajar gitu ya untuk jadi pasangan investasi Anda. Jadi, uh, saya sangat sarankan kalau Anda berminat menjadi investor di santara, hubungi nanti di IG-nya Santara, ada nomor. Uh, investor, kalau Anda mau invest Anda nggak usah pikir, wah saya nggak punya duit 100 juta Kita nggak butuh Sahabat, kita yang butuh adalah uang-uang yang Nganggur, yang receh Ketimbang ditaruh di Apa namanya, tabungan Anda Di celengan babi itu Ini you know, celeng gitu ya Anda pindahkan aja 1 juta, 500 ribu Uang Anda itu pindahkan ke UKM Jadi ada dua hal Satu, Anda bisa dapat dividennya Dua, Anda menolong ekonomi saudara kita sendiri, para UKM. Jadi itulah filosofi Santara dan e, niat Santara e, untuk membantu. Dan Santara saat ini e, kami ingin melaporkan juga bahwa dalam e, 2 tiga tahun ke depan, dan mulai dari ulang tahun yang ketiga ini, kita akan membuat Santara Internasional. Jadi Santara Viet di Vietnam, Santara Thai di Thailand. Dan Santara Filipina itu tiga negara akan kita buat duluan. Jadi eh, kita ingin Santara ini go internasional itu kita udah siapkan, kita udah ada mitranya. Jadi bukan hanya Gojek bisa di Vietnam, Santara pun bisa karena Santara punya keunikan. Ini adalah equity crowdfunding pertama di Indonesia dan yang terbesar dan kita bercita-cita ingin menjadi yang terbesar di ASEAN atau di regional. Dan ini hanya membuktikan bahwa Indonesia bukan jago kandang. Indonesia di bawah new mine itu ekspor kita. Buktinya santara. Karena di Vietnam, di Thailand, dan di Filipina tidak ada. Jadi kita go global, company kita. Dari sana ya dong untuk dong ya. Jadi Vietnam untuk Vietnam, Thailand untuk Thailand. Dia hanya pakai software-nya kita. Dan mereka sangat uh, antusias sekali. Nah... Bayangkan kalau nanti ada sepuluh ribu perusahaan Vietnam listing di Vietnam tapi di Indonesia cuma seribu Yang ada masalah adalah orang Indonesia hanya orang Indonesia akan mikir kali ya Banyakan mikir, banyakan analisa, kepinteran kali ya jangan-jangan Karena itulah saya pikir ke depan, mau kurangi mikir gitu ya Berperasa baik, banyak baca, terus banyak berdiskusi yang sehat Jangan ngikutin buzzer. Buzzer nggak buat kita pinter, gitu ya. Buzzer buat kita hanya jadi kuda-kuda terus, curiga terus, gitu. Jadi, sahabat semua, uh, uh, kita lanjut lagi. Santara, Go internasional ini dikawal oleh uh, seorang profesional yang khusus untuk melaksanakan di bidang internasional ini. Dan kami serius sekali untuk membuat uh, Santara menjadi perusahaan regional, gitu ya. Kemudian, uh, ada lagi yang menarik. Santara adalah satu-satunya yang... Eh, ah, maaf, agak meler, ini. Jadi, Santara satu-satunya saat ini yang siap dengan secondary. Secondary itu begini. Kalau Anda invest, Anda ingin exit. Itu exitnya bisa di secondary. Jadi, investasi itu ada dua. Satu dari dividen, di mana Anda dapat benefitnya nya dividen. Dua adalah kenaikan dari nilai saham tersebut dan kenaikan nilai saham tahap saham tersebut bisa lepas di mana? Di secondary market. Jadi kalau Anda misalnya saat ini di IDX atau di Bursa Efek Indonesia, Anda membeli saham katakanlah BCA gitu ya, harganya lupa saya sekarang berapa? 30.000 atau 29.000 kali. Begitu Anda membeli, suatu hari harganya menjadi 30.000 atau 31.000, ada untung 1.000 2.000 perak. Anda selain dapat dividen dari uh, BCA Anda juga bisa exit dapat Rp1000 atau Rp2000 uh, per lembar saham yang Anda beli. Jadi Anda dapat uh, capital gain gitu ya. Nah, capital gain itu eksekusinya ada di secondary market. Jadi kalau Anda sekarang pemain kripto, Anda Doge, Anda beli Bitcoin, di harganya enggak harga ada langit misalnya uh, 100 juta sekarang harganya 101 juta Anda jualan untung 1 juta itu namanya secondary market, anda melepas secondary market. Nah, sebentar lagi Santara akan meluncurkan secondary market, izin kita dari OJK sudah lengkap, jadi bisa dibayangkan uh, saat ini ada satu juta sahabat kita yang bermain di kripto, gitu ya, uangnya tentunya saham-saham internasional, apa sorry, koin-koin uh, yang anda main adalah koin internasional, jadi uang uang anda sebenarnya Menguntungkan negara lain Terus kemudian di Bursa Efek Indonesia Juga ada sekitar 1,2 juta investor Yang setiap hari ada di uh, Floor saham Untuk jual beli sahamnya Dan kita berharap Sewaktu Santara uh, Secondary-nya dibuka uh, Itu adalah Teman-teman yang Portfolio keuangannya tadi Bermain mengharapkan capital gain Anda bisa menolong UKM Karena Karena yang Anda beli adalah saham UKM Benar-benar ada sektor realnya Yaitu membantu sahabat UKM di Indonesia Dan apa yang terjadi kalau di Vietnam, Thailand, dan Filipina Kita bisa bersama-sama Ini terlalu mulus kalau kita bilang sekarang ya Anggap 3-4 tahun lagi lah Sampai 2026, 2027 Itu kita akan menjadi uh, uh, The biggest bursa UKM di dunia dan ini akan membuktikan bahwa Indonesia sekali lagi bukan jago kandang. Indonesia memang layak 2045 menjadi superpower country sekali lagi. Indonesia tahun 2045 layak menjadi superpower country. Sayangnya saat ini ya sudah 20 tahun uh, kita dipimpin oleh tiga kepala negara kita ju belum juga per hari ini menjadi negara superpower ya. Saya sengaja membuat kata-kata uh, ini untuk semua berpikir, bukan mengkritik, bukan ngeledek, bukan nyinyir, tetapi sebuah realita. Tiga tahun kita dengan Ibu Mega, kemudian 10 tahun kita dengan Pak SBY, kemudian ditambah saat ini Pak Jokowi 7 tahun. Jadi total 20 tahun. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah menjadi negara superpower dalam dalam 20 tahun? Jawabannya, kita masih negara pengimpor, kita masih negara penghutang, kita masih bergantung yuan dan dolar. Apakah itu dikatakan negara superpower? Gitu ya? Defisit neraca perdagangan kita sama Tiongkok membesar, gitu ya? Produksi uh, produsen kita juga bukan barang-barang uh, yang uh, apa namanya nilai tambah, tetapi masih bahan baku atau komoditi. Apa yang terjadi? Ini loh yang kita mau tanya. Wahai Sahabat semua, yuk kita mikir bersama ya, kita mikir bersama, 20 tahun kita sudah dipimpin oleh pemimpin besar, Ibu Mega adalah pemimpin wanita yang powerful, Pak SBY gitu ya, juga sangat powerful, 10 tahun dia memimpin, kemudian Pak Jokowi juga sangat powerful, sudah 7 tahun dan masih 3 tahun lagi, total 20 tahun saat ini. Pertanyaannya kita, apakah sudah jadi negara superpower? power? Jadi, per kapitas waktu Bu Mega itu adalah 1700, kemudian sama Pak SBY dibikin sekitar 3700, kemudian saat ini Pak Jokowi naik naik 15% lah, 7 tahun naik 15% jadi sekitar 4000-an gitu ya. Kalau Pak SBY naiknya 220%, kemudian Bu Mega naik sekitar 15% ya, 3 tahun. Jadi, uh, saat ini kita tak ulangi lagi, apakah Indonesia menjadi negara superpower power selama 20 tahun? Tiga presiden ini berkuasa. Nah, kemudian di 2024, para calon-calon yang ada itu genre politiknya adalah mirip dengan ketiganya. Misalnya, kita sebut aja uh, Pak Prabowo, YAMU, dia adalah ke Ibu Mega gitu ya. Kemudian ada AHY, mungkin ya, uh, itu dia ke arah uh, uh, apa namanya, ke Pak SBY. Kemudian... Ya, ada nama-nama seperti Pak Ganjar, Erick Tohid, dan lain sebagainya, seperti Istana Sekarang, atau Pak Jokowi generenya. Apakah dengan mereka menjadi presiden 2024 sekarang yang ada di etalase politik sekarang ini, apakah selama 20 tahun ke depan akan membuat Indonesia menjadi negara superpower? Tanya deh, gitu ya. Anda kan ngefans tuh ya, sama Pak Ridwan Kamil, ngefans sama Pak Ganjar nggak salah ngefans sama saya saya juga ngefans loh teman saya semua gitu ya tanya 5 tahun dengan mereka 10 tahun dengan mereka itu akankah membuat Indonesia menjadi negara superpower gitu ya nah pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower gitu ya itu kan Nisoto ngomong doang lu ah si Bosman ini emang ada negara dalam 20 tahun menjadi negara superpower oke okay. heeh uh, saya ini membaca buku yang saya pembaca buku yang cukup gila gitu ya. Dan uh, dari dari video nara uh, apa namanya? Uh, uh, IG live terakhir dan hingga saat ini saya lagi membaca buku uh, Deng Xiaoping the the the Transformation of China dari uh, Ezra Vogel. Bukunya 700 salaman, saya baru baca 500 salaman. Very powerful sekali Deng Xiaoping ini. Dan ini yang mau saya mau ceritakan. Apakah dalam 20 tahun emang ada negara menjadi super power? Oke, okay, jawabannya adalah begini. Sahabat semua, di tahun 1918, Perang Dunia Pertama berakhir. Dan disitulah Jerman kalah perang. Jerman harus menanggung hutang atau biaya Perang Dunia Pertama yang rusak tadi kepada negara Pemenang perang. Jadi sudah Jermannya miskin, Jermannya harus membayar kerusakan yang dia buat. Jadi Jerman kalahnya dua. Udah rata tanah di Jermannya, Jerman harus bayar utang. 1918. Kemudian 1933, Jerman menyerang Polandia. 36, 39, masuklah perang dunia kedua. Gitu ya, sampai tahun 45. Udah kita sederhanakan aja. Dari 1918 sampai 1938 itu 20 tahun. Jerman menjadi negara superpower. Betul nggak? Dia bisa mengalahkan Eropa kok dalam 20 tahun dari negara miskin dari nol. Pertanyaannya, apakah waktu Jerman selama 20 tahun itu untuk menjadi negara superpower Jerman ngutang IMF? Jerman minjem Iwan Jerman pakai teknologinya Tiongkok. Mikir nggak tuh? Ada nggak sih yang mikir? Apakah Jerman dagang? Jual 10 modal 5, untung 5 ditabung untuk membangun Jerman yang modern, membikin alat perang yang kencangnya bukan main, membuat kekuatan militer dan bangunan terbesar di Jerman hanya dalam 20 tahun. Saya ulangi lagi, pakai ya, Pakai ngutang pakai Iwan Enggak kan Oke okay. Mulai nemen ini Bosman ini kalimatnya Nyindir tapi ya Biar logik lah Pengagum-pengagum pejabat sekarang tuh biar mikir gitulah Bukan saya nge gitu ya Saya cuma ngingetin Karena nggak ada yang tahu tuh nggak ada yang ngomong juga gitu ya Apa karena terlalu sibuk Saat ini banyak cuan yang mereka harus bagi-bagi Sehingga lupa belajar gitu ya Ya wis Bosman aja yang baca Bosman yang belajar Saya kasih ke teman-teman semua gitu ya Berikutnya adalah Jepang, 1945, Jepang Rata Tanah Jepang Rata Tanah, Hiroshima Nagasaki, sakit itu Rata Tanah Pusat perdagangan dia udah gak produksi lagi Kemudian 1964, 19 tahun Ada yang namanya Olimpiade Tokyo Seperti sekarang ini ada Olimpiade Tokyo Anda harus nonton Waduh, itu atletnya model semua itu ada Alika Smith ada Robin dari Kanada dan Jerman, udahlah, Anda nonton dah. Jangan kebanyakan nonton acara sinetron di Indonesia itu nggak ada pelajaran apa-apa itu. Sekarang udah sehat, kita semangat nonton Olimpiade yang saat ini ada di Tokyo gitu ya. Oke, balik lagi ke... Uh, selama 19 tahun, kemudian tahun uh, Jepang membangun di tahun 1964, uh, Jepang mengadakan Olimpiade Tokyo dan itu adalah Olimpiade Modern pertama di dunia atlet-atlet yang datang ke sana terkagum-kagum kok bisa Jepang menjadi negara yang sangat maju gitu ya dalam tahun 64 itu dan kemudian tahun 80-an alias 20 tahun setelah itu kita bicara tahun 80-an ada ada ada Sony ada Toyota itu menguasai dunia seperti uh, apa uh, uh, China sekarang jadi ternyata bisa tuh menjadi negara superpower dalam 20 tahun gitu ya nah Kemudian tahun 79 Tiongkok jangan tanya Tiongkok rata tanah Mocetung itu merusak semuanya Membakar orang-orang pinter, buku dibakar Sampai orang yang Mocetung tidak sukai berkuasa Atau mendapat kesempatan memimpin yang namanya Deng Shopping Deng Shopping ini dalam pidatonya sering mengucapkan kata-kata demokrasi Sangat menarik Demokrasi ini bukan berarti hanya pemilihan langsung. Tapi demokrasi ini adalah semua orang yang berprestasi itu boleh mendapat jabatan yang tertinggi. Jadi orang berprestasi bukan karena dia membantu pemenangan terus dijadikan komisaris. Bukan ya, bukan seperti itu ya. Jadi benar-benar berdasarkan merit atau prestasi, namanya meritokrasi. Nah demokrasi ini adalah membebaskan semua orang yang berprestasi untuk menduduki jabatan penting. Nah, Deng Xiaoping memepet Ronald Reagan di tahun 80-an, dan Amerika banyak membantu Deng Xiaoping yang mengatakan dia akan mengikuti apa yang demokrasi, negara demokrasi mau. Ini yang saya bilang, dia main tiga kaki. Kemudian, dia harus memilih. Dia berpihak ke Rusia, Soviet, atau ke Amerika. Dia main dua kaki. Ke Soviet, sesama komunis, ke Amerika, pura-pura ikut demokrasi. Di tahun 1989, Deng Xiaoping menghadapi sebuah dilema yang besar di mana demokrasinya meminta banyak uh, korban dan disitulah ada dua pilihan soft power ikut demokrasi atau hard power China mulai berdiri sendiri akhirnya Deng memilih pilihan kedua disikat 10.000 mahasiswa di Tiananmen Square dan disitulah muncul Tiananmen Papers, jadi efeknya adalah seluruh investor keluar dari Tiongkok pada saat itu, China alone, China sendirian. Di tahun 89, para petinggi PKC, Partai Komunis Cina memutuskan, fuck IMF. Nah, kalimat gue ngomong gini nggak apa-apa ya. Kemudian dia mengatakan waktu itu atau ada Tiananmen, Gorbachev itu ada di Tiongkok. Deng Xiaoping di bukunya bilang, Gorbachev goblok katanya gitu. Nah, akhirnya benar, Perestroika dan glasnostnya nya Gorbachev merubuhkan Uni Soviet, gitu ya, sementara Deng shopping dengan uh, protokol tiananmen membuat China, 89 ya, sendirian semua ditinggalin sama perusahaan-perusahaan asing, dia mulai memperinting Renminbi dengan Yuan dan lain sebagainya, itu udah saya lama ceritakan, puncaknya adalah tahun 2008 pada saat Olimpiade Beijing. Jadi tahun 1989 sampai 2008 adalah 19 tahun. Oke, kita bulatin aja. 20 tahun. China menjadi negara superpower. Sekali lagi. Sejak saat itu sampai sekarang 20 tahun kemudian 2013 China punya polisi mulai ofensif, mulai menyerang, mulai keluar untuk membuktikan ke dia. Selama 30 Selama 3.000 tahun, Tiongkok adalah negara trader terbesar di dunia. 200 tahun terakhir, Eropa masuk ke Shanghai, ke Beijing, dikasih narkoba, opium, membuat goblok orang-orang Tiongkok. Dan membuat Deng Xiaoping bilang, kita harus merebut balik. Kemudian apa yang terjadi 20 tahun setelah 89 tahun 2008 adalah puncak uh, ekonominya Tiongkok. Dan sekarang dia terus berjalan dua tahun kemudian dalam 40 tahun tiongkok kembali menjadi negara trading terbesar di dunia dan negara kedua terkaya setelah amerika sekali lagi sahabat semua ini membuktikan bahwa dalam 20 tahun harusnya indonesia bisa menjadi negara superpower setidaknya root to become superpower country nah tiga tahun bu mega sepuluh tahun pak sby dan tujuh tahun pak jokowi dia sudah do the writing, sekali lagi, sudah do the writing. Kedepan, 20 tahun ke depan, sampai 2045, Indonesia untuk menjadi negara superpower, apakah genre all mine anda masih mau pakai? Kalau anda mau pakai ya silakan, karena ini kan demokrasi, gitu ya. Tetapi kalau anda mau memakai new mind ini persis seperti apa yang Tiongkok lakukan, seperti Jerman lakukan, seperti Jepang lakukan. New mind punya konsepnya. Monggo yang menjadi presiden yang sekarang ada di etalase. Monggo. Tetapi kalau mau pakai konsepnya new mind, kita sudah lengkap. Inilah sahabat semua. Inilah sahabat semua. Sahabat-sahabat Bosman kaum Sontoloyo dari Republik Sontoloyo ini. Saya minta Anda semua sekarang mempromosikan ini semua. Bukan karena Bosman mau jadi presiden. Enggak, hmm, lupakan. Enggak penting. Yang penting kita cuma sejahtera untuk sejahtera itu harus punya konsep menjadi negara besar di tahun 2045 gitu ya. Nah, untuk itu sekali lagi sangat rinci. Gimana caranya? Yaitu contohnya adalah kita tahu UKM saat ini 97% angkatan kerja itu ada adanya di UKM. Saya ulangi lagi. 97% angkatan kerja itu ada di UKM. gara-gara pandemi 9,7 juta sahabat kita menganggur. Karena Pak, UKM yang terpukul. Berikutnya, UKM saat ini belum menjadikan karpet merah di fasilitas oleh pejabat negara. Karena kita belum bisa berdaulat UKM itu. Padahal ada lebih 50 juta UMKM ya, dari mikro, kecil, menengah. Yang menghidupi 97 uh, persen angkatan kerja. Jadi, kalau angkatan kerja ini mau Mendapatkan lapangan kerja bukan perusahaan besar yang di, dikasih pendanaannya, tetapi perusahaan UKM gitu ya. Nah, Santara saat ini hadir untuk membuktikan bahwa konsep new mind itu berjalan dari kita, untuk kita, dari sesama, untuk sesama. Ingat, bendera putih adalah dari sesama, untuk sesama. Kita nggak perlu IMF, kita nggak perlu Yuan, kita nggak perlu Jepang, kita nggak perlu Amerika, kita nggak perlu Tiongkok. Setuju ya, dari kita, untuk kita itu bendera putih. UKM juga harusnya dari kita untuk kita Jadi, investor receh masuk 2 juta, 200 ribu, 500 ribu Tolong angkat itu UKM Ada jutaan UKM yang mau kita angkat Ada jutaan sahabat kita juga punya duit nganggur gitu ya Gabungkan semua Santaranya platform Santara bukan membuat UKM besar Yang buat UKM besar ya para UKM-nya Yang buat kaya adalah investor itu pilih UKM yang benar UKM itu marginnya, itu jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan besar UKM itu untuknya bisa 30%, 40% gitu ya dan inilah yang saya harapkan teman-teman portfolio keuangan Anda sekali lagi, bagilah kalau Anda punya 10 juta 9 juta Anda taruh dimanapun boleh 10%-nya taruh deh di UKM Anda membantu UKM, 10% membantu UKM kalau saat ini uang beredar adalah 6.000 triliun 10%-nya masuk ke UKM atau 60 triliun 60 triliun itu untuk menghidupi UKM itu adalah dari kita untuk kita itu kita negaranya berdikari nggak nggak kita jadi ekspor kita nggak ngutang gitu loh. Nah sahabat semua di ulang tahun Santara ketiga dengan berapi-api si bos mensoltolnya ini ngapunten minta izin tanpa niat menyinggung siapapun, tetapi kita mengkritik diri kita sendiri bahwa yuk 20 tahun kita ucapkan terima kasih kepada pemimpin-pemimpin kita yang telah membawa kita ke saat ini kita masih utuh negaranya dan ke depan kita harus mempunyai konsep baru. Konsep baru ini adalah yang kita akan lakukan adalah membangun akar rumput. Gitu ya, membangun akar rumput ini adalah bisnis akar rumput, kita bantu adalah investor akar rumput, uh, kita bantu. Jadi, uh, itu adalah informasi, dan ini terakhir, berita internasional, jadi ada tiga step tadi ya, uh, uh, lokal tentang pandemi, bahwa kita belum melihat pandemi ini akan berakhir sampai habis 17 Agustus, sampai Agustus, belum melihat, kalau ditambah tadi masih itu, jadi kita harus uh, melakukan strategi-strategi, tetapi, nah ini kita harus bicara, tuh, tidak selalu uh, sisi negatifnya, selalu setiap kok itu ada key, setiap jatuh itu ada naik, gitu. setiap jatuh pasti ada peluang, nah, sahabat semua, kita mau mengingatkan bahwa, kapan momen of greatness dari Indonesia itu, Momen of greatness adalah mulai Oktober 2022, bukannya jauh ya, itu agak dekat sekali, kenapa? karena G20, G20 ada akan diselenggarakan bulan Oktober di 2022. G20 ini adalah government 20 negara akan hadir. Di mana uh, saat itu ini adalah moment of greatness dari bangsa Indonesia untuk membuktikan bahwa kita uh, negara yang uh, layak untuk dijadikan tuan rumah. Dan pada saat itu kita harus menyiapkan. Sahabat semua, menyiapkan sesuatu untuk uh, momen sebesar ini itu tidak. Semalam atau dua malam Itu menyiapkannya dari sekarang ini Jadi peluangnya besar sekali Dan kita mau Kita mau minta deal dengan uh, UK, dengan Pak BUMN, Pak Erik Dengan Pak Sandiaga Uno Untuk acara J20 itu 80% nya adalah UKM Yang memberikan kontribusi Bantuannya gitu ya, nanti kita akan deal bersama-sama nih Kemudian uh, Ada berita internasional sekarang Kita mau duluan Nomor satu adalah kita menginformasikan bahwa kemungkinan besar Biden akan resign Nah ini Bosman ini kalau ngasih informasi ini rada-rada langitan sedikit Bukan apa-apa Karena berbisnis, bernegara Itu kita bu bukan hanya menyadari kekuatan politik lokal atau minat dari lokal Bahwa kekuatan asing itu patut dipertimbangkan gitu ya Dan kita tahu cara berpolitik 7 tahun terakhir ini kental politik lokal gitu ya tidak peduli sama politik luar negeri bahwa misalnya kita sangat miring ke Tiongkok gitu ya seakan-akan di dunia ini negara cuman Indonesia dan Tiongkok gitu 190 negara lain tuh nggak kenal tuh emang ada negara Nauru ya emang ada Solomon Island ya emang ada negara Sri Lanka ya gitu ya ini ini ini saya, saya suka heran gitu ya kok negara Tiongkok apa apa Tiongkok apa apa Tiongkok gitu ya nah kita cuman mengingatkan itu kan old mind cuman satu negara yang Uh, ada di kepala mereka. Kalau nyumain negara itu 190 negara gitu ya. Nah kita harus melihat bahwa kemungkinan uh, besar Biden akan resign hanya sekedar mengingat bahwa kita tahu Trump waktu kalah itu ada yang mengatakan empat negara bagiannya direkayasa dan pada saat malam sebelum pelantikan Biden, Biden melakukan lobby dan ini saya ceritakan kepada sahabat semua ke uh, Pentagon dan Pentagon agaknya mempunyai limit terhadap Biden uh, karena dia dianggap uh, Uh, lemah Dan Amerika tidak bisa bisa menang perang lawan uh, Tiongkok Kecuali Biden dilengserkan dengan alasan kesehatan Ya ini sekali lagi Kemudian naiklah Kamala Harris Dan ini kuncinya Siapa yang jadi wakil presidennya Kamala Harris That's the key Saya nggak bisa kasih tahu sekarang karena saya memang nggak tahu Tetapi ini harus menjadi uh, perhatian sahabat semua Jadi bahan renungan Bahwa oh ya bernegara itu ada negara besar gitu ya karena dolar saat ini menguasai 65% transaksi dunia dan itu nah, namanya Amerika. Yuan saat ini cuma 1 persenan yang namanya uh, Tiongkok gitu ya. Terus kenapa transaksinya pakai Yuan? Kita juga nggak ngerti kadang-kadang. Terlalu pintar mungkin ya karena banyak prestasi. Jadi kita yang nggak nyampe ilmunya. Oke, okay, kemudian kita mau mengingatkan adalah begitu Biden nanti resign atas nama kesehatan maka di sini Tiongkok yang mulai ketar-ketir. Jadi Tiongkok memang saat waktu kemarin PKC Partai Komunis Cina merayakan ulang tahun ke-100 eh, Xi Jinping dengan retorik, dengan pidato yang orasi luar biasa Mengatakan bahwa akan memenggal kepala negara yang membuli Tiongkok Dan ini kata-katanya sangat ofensif gitu ya Jangan-jangan kalau gue yang jadi presiden udah dipenggal duluan sama dia Karena kan gue ngebully terus dia kan gitu ya Ngebully sebenarnya bukan anti-Tiongkok kita akan terus bermitra dengan siapapun, kita akan tiru uh, bagaimana Tiongkok jadi besar, tetapi kita bukan negara yang dirugikan. Buktinya saat ini trading kita dengan Tiongkok adalah Tiongkok yang uh, surplus, kita yang defisit. Jadi kita kalau menjadi pre presiden nanti, kaum new bilang, kita harus impas dong, jangan lo yang positif. Kita juga harus positif atau impas, jangan kita yang defisit gitu ya. Tapi itu perlu, perlu, perlu strong, loh, gitu ya, bukan yang mimpin lobbynya adalah diplomatik NKRI garis lurus, bukan trader gitu. Kalau trader ya, ya, negara untung rugi nggak, nggak perlu yang penting nggak gue tebel gitu kan? Nah, itu ya, ya, itulah siapa yang masih memuja-muja orang-orang itu, Anda harus ingatkan. Uh, suatu hari Anda tidak menjabat gitu ya. Nah, tapi ingat, kita bukan tipe balas dendam gitu aja, bedanya main Kemudian kalau... Uh, kedua, uh, Xi Jinping mengatakan bahwa dia akan melakukan uh, aneksasi uh, Taiwan, uh, Hong Kong, dan Macau. Kemudian dia juga menyiapkan 100 silo dengan hulu ledak nuklir. Silo adalah tempat peluncuran roket berkepala nuklir. Ini menunjukkan China benar-benar ready untuk war. Nah, pertanyaannya, apakah akan terjadi war physical? Di sini kita mau mengingatkan bahwa sewaktu kita melihat dari sisi Amerika. Apakah Amerika akan melakukan naval war? Karena perang China sama Amerika eh, battlefieldnya atau tempat perangnya adalah Laut Cina Selatan. Karena perangnya laut, maka perangnya naval. Naval itu adalah perang kapal. Jadi kapal Amerika mungkin mepet sampai eh, China, Tiongkok sisi barat, eh sisi timur. Kemudian sebelum mepet tersebut, roket-roketnya Tiongkok langsung mukulin kapal di Nafinya kapalnya Amerika, tapi kayaknya nggak mungkin, karena itu tidak berefek kepada mainlandnya uh, Amerika. Dan perang di laut itu mahal, gitu ya, perang di laut itu mahal. Jadi, sahabat semua, apa yang dilakukan kalau perang ini terjadi? Perangnya ada dua, yang kita sebut ini perang baru. Perang baru, Ka saya baru baca bukunya soalnya, saya ini kaget-kaget dengan istilah baru. Saya nggak yakin para pejabat sekarang sempat baca. Jadi ya udah kita ajarin aja mereka dengan Ini namanya Invisible War Atau perang yang tidak terlihat Perang tidak terlihat ini ada dua Nomor satu kita tahu bahwa Amerika punya angkatan ke-6 Yang namanya Space Army ya. Angkatan ke-6 Space Army Amerika ini Yang perangnya nanti Perang Bintang atau Space War Karena dia punya orbit tertinggi Jadi orbit posisi uh, satelit Posisi orbit-orbit uh, satelit Amerika tuh di orbit tertinggi, karena posisi dia di atas dari 1000 satelit Cina, kita tahu di dunia ini ada sekitar 20.000 satelit, 60% adalah milik Amerika, Cina cuma 1000, itu ditembakin semua satelitnya dari pakai laser magnetic beam yang Amerika saat ini punya, itu pasti China shutdown itu, gitu ya. Kemudian kita mau mengingatkan lagi, Invisible War kedua adalah pandemi, gitu ya. Jadi dihajar dengan pandemi di sisi bawah, di atas, di yang tidak kelihatan juga di sisi uh, battle space, perang udara. Nah, teman-teman, apapun yang terjadi perang antara gajah, dua gajah itu, jangan pelanduk mati di tengahnya, jangan Indonesia mati di tengahnya. Karena itu kita selalu menantang old mind ini. Punya plan B nggak? Gitu ya. Gak lagi. Punya plan B nggak kalau benar-benar ini terjadi? Kapan, kapan pun bisa terjadi. Anggap tidak terjadi, tapi kan plan B tetap harus punya, gitu ya. Gitu. Misalnya kita tanya lagi. Kalau vaksin yang 150 juta sudah divaksinin semua warga Indonesia, tetapi tetap aja COVID, tetap merajalela, punya plan B nggak? Gitu ya. Nah, kalau nggak punya plan B ini bernegara model apa sih kalian itu, Gitu ya nggak ngerti geopolitik luar negeri, nggak ng ngerti pandemi, bahwa itu adalah war tool, strateginya adalah gagap, gitu ya. Kita sekali lagi, ini bukan mengkritik, ini mengingatkan bahwa kesadaran-kesadaran bernegara dari kaum newman itu tinggi. Kita ini patriotis semua nih kaum Newman ini. Kita nggak pernah me me menyalahkan tanpa solusi, gitu. Kita ngeritik barusan aja, nyinyir-nyinyir sedikit, tetap ngasih solusi, gitu ya. Nomor satu, solusinya apa? Itu kita kasih berita internasional bahwa Biden bi mungkin resign. China sama Amerika mungkin eskalasi uh, perangnya akan tinggi. Kemungkinan perangnya adalah invisible war yang satu pakai space uh, orbit uh, tertinggi. Dan kemudian pakai COVID atau pandemi gitu ya. Kemudian, uh, perang ini dengan COVID ini, ini akan panjang gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, setelah pandemi ini masih ada perang nggak? Karena saat ini masuk perang dunia ketiga sesungguhnya. Perang Dunia Ketiga itu ada kemenangan demi ada musuh bersama. Kalau dulu Jerman di Perang Dunia Pertama cuma Jerman dan Jepang di Perang Dunia Kedua kemenangan demi kita atau musuh bersama kita saat ini adalah pandemi seluruh dunia kena pandemi. Jadi kita ini harusnya udah masuk kategori war uh, dan invisible war tentunya per, uh, musuh kita tak terlihat. Ini kita harus gandengan tangan sesama uh, sesama apa namanya uh, uh, human uh, atau homo sapien ini sesama makhluk. Uh, yang namanya manusia ini gitu ya Jangan lagi bilang membeda-bedakan Agama, ras, suku, dan lain sebagainya negara Jadi untuk perang lawan pandemi ini kita benar-benar uh, Satu saudara semuanya Nah yang uh, harus diingatkan lagi adalah Setelah pandemi ini kemungkinan besar dan kita udah ngomong tahun lalu Kemungkinan besar ada yang namanya climate war atau perang cuaca HAARP atau HARP saat ini sudah mulai taling tembak dan dulu selama 10 tahun biasanya di Alaska antara Rusia sama Amerika. Nah, Habs ini Amerika pernah nembakin uh, Harf ini membuat uh, kelangkaan gandum sehingga gandum di Timur Tengah kurang karena tidak bisa disuplai oleh Rusia. Rusia uh, dikerjain waktu itu kering kepanjangan uh, kelaparannya di uh, Timur Tengah membuat uh, apa peristiwa Mesir uh, terjadi gitu ya ini semua ada relasinya dan sudah berhasil merubah, jadi climate war ini akan membuat kelangkan pangan nah, itu dunia ya, bukan Indonesia saja, Indonesia ini punya kelebihan yaitu punya dua musim musim hujan, oh lupa gua musim durian juga masuk harusnya ya musim kawin, segala macam, lupa gua jadi bukan musim hujan dengan musim uh, kemarau saja, Indonesia ini 90% wilayah yang mengandung air H2O maksudnya, kemudian uh, alamnya ada vulkanik, tektonik dengan setiap saat Allah memberikan alam, memberikan uh, pupuknya. Kemudian uh, kita juga memiliki laut yang menghasilkan ikan. Kita ini komplit, sehingga Indonesia bisa menjadi seharusnya, kalau di bawah New main nanti, Indonesia menjadi the biggest food country. Kita akan banyak membangun food food estate, itu adalah solusi. Dimana pada saat selesai pandemic war, perang ini, kita akan menghadapi perang cuaca atau climate war dan kita harusnya menjadi rule the world dengan cara itu. Uh, jadi 2045 Indonesia benar-benar menjadi uh, uh, negara superpower gitu ya. Itu kita kasih bocoran-bocoran seperti ini terus untuk mengingatkan bahwa udahlah 20 tahun ke depan bisa Indonesia menjadi superpower. Tetapi tidak bisa dengan cara old mind, dengan cara new mind. Ini loh konsepnya new mind. Kita berikan uh, papersnya, kita berikan konsepnya, kita berikan orang-orangnya juga. Kalau Anda nggak, ini kita kita sepaket kok. Kita sering diskusi, kita banyak, ada sekitar lima puluhan. Sahabat-sahabat bosmen, berapa profesor, segala macam Terus, saya bukan sendirian. Mana mungkin sih saya bisa membuat video setiap hari segitu banyak. Dan ilmunya adalah ilmu terupdate. Itu kalau nggak dengan profesor-profesor yang berada di sekeliling saya yang benar-benar mencintai tanah air ini dan benar-benar memahami geopolitik dan geostrategi. Itulah para kontributor yang terus membuat new mind selama 3 tahun ke depan menjadi pinter. Yang saya harap sih sebenarnya... Uh, saat ini kan masih tiga tahun. Yang buat old minggir, sekitar 30 menteri minggir, menteri-menteri new main masuk gitu ya. Tapi ya benar-benar harus versinya new main Nomor satu misalnya BI kita bubarin di bawah, uh, masuk di bawah menteri keuangan. Jadi uh, dirjen moneter gitu ya. wah Waduh kalau kayak gitu mah, waduh kita printing money, kita kasih ke UKM, UKM produksi tentunya. Bukan UKM non-produksi, UKM produksi dulu supaya nggak terjadi inflasi. Inflasi adalah kalau uang beredar tidak sama dengan produksi, jadi uang beredar harus sama dengan produksi berapapun uang dicetak selama produksinya sama tidak ada inflasi kecuali ilmu lama ya, ilmu ilmu supaya kita ngutang terus dengan IMF itu nggak boleh uh, printing money yaitu ilmunya old mind, mau monggo silahkan, masih tiga tahun lagi atau mau, mau sekarang, mau dibantu sama kita, boleh, minggirlah 30 orang itu, atau minggir semua kabinetnya uh, masuklah generasi new mind ini, Nah kalau nggak ya udah kita nunggu tiga uh, tahun lagi, tapi sekarang selama 3 tahun kita minteri 200 juta saudara kita, kita debat ilmunya new mind dengan old mind Kita debat, kita bu buka dan sahabat semua Anda adalah pahlawan-pahlawan 4.600 orang yang mendengarkan bosman Saat ini Anda adalah orang-orang yang luar biasa yang punya ilmu ini Yang anda ya, saya yakin Anda berdebat dengan siapapun Anda udah punya uh, basic ilmunya yang luar biasa Nah, terakhir saat ini informasinya sahabat semua uh, Entah bagaimana di, di di Youtube itu banyak sekali cerita tentang Satrio It gitu ya Uh, ini saya mau meluruskan lagi. Satrio piningit adalah uh, dulu Jaya menyatakan pada saat ada goro-goro dan corona ini dianggap goro-goro yang meruntuh lantakan dunia. Ini akan muncul satrio piningit atau satrio yang dipingit gitu ya, dipingit, dipingit, diumpetin gitu ya. Dan ada yang mengatakan bosman ini video videonya dia keluar tapi orangnya nggak keluar. Ini jangan-jangan satrio piningit. Saya bilang ini kurang ajar ini. Saya bilang jangan pernah menyebut. Saya itu bosman, nggak ada urusan sekali lagi. Saya nggak nggak nggak pengen disamakan karena niat saya bukan begitu gitu ya. Terus uh, ada yang bilang bahwa uh, Pak Soekarno itu Jawa Timur atau Majapahitan, Pak Harto Jawa Tengah atau Mataraman gitu ya. Kemudian Pak SBY adalah uh, Jawa Timuran, Majapahitan, Pak Jokowi uh, uh, Jawa Tengah, Mataram. Sekarang sudah masanya balik lagi ke Jawa Timur, Majapahitan, bosman arek Jawa Timur terus cocok Majapahitan, saya bilang lo gila loh. Analisa kayak gitu jangan ya. Tolong tolong hal-hal seperti begini jangan di uh, ucapkan karena itu nggak penting gitu ya. Memang itu folklore atau cerita rakyat. Oktober 2022, yuk kita bareng-bareng membantu uh, UKM. Kemudian kita tahu bahwa pandemi ini masih lama karena memang didesain atau pandemik atau uh, apa pandemi yang diplan yang direncanakan ada yang ditarget. Kita terus menjaga kesehatan dan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, kami semua di belakang Anda, jangan pernah menyerah, ja, terima kasih Anda sudah memberikan hati Anda, tenaga Anda, saya dan kami cuma bisa mendoakan bahwa terbaik buat Anda, keselamatan buat keluarga Anda, terus menjaga kesehatan, dan kepada sahabat semua di Indonesia, dan dimanapun Anda berada, kaum NKRI Garis Lucu ini, teruslah mendoakan kita supaya menjadi yang terbaik, saling membantu sesama, Hari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.